Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya para ya, kita melihat pusingan Bunda Lesti dan Abang Fatih Merasa terenyuh banget hati ini, para ya, masya Allah, sehat terus untuk Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran, tak henti-hentinya. Kami di sini selalu mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora. Kita lihat persahabat ya, di kalimat komentar banyak sekali tanggapan yang positif. Di antaranya dari akun Muhammad Laina 30 mengatakan, Semoga Allah Subhanahu SWT selalu melindungi Bunda dan Al-Fatih. Diberikan kesehatan, tetap tersenyum dedek buat lah Al-Fatih selalu bahagia Amin ada juga persahabatnya tanggapan lain dari Angkun Mokondo underscore 120795 mengatakan semoga Lesti mendapatkan keadilan takut Lesti balik sama bilar mati di tangga udah selingkuh sok jadi suami ayah baik di depan kamera tetap persahabatnya jangan sampai merendahkan Jangan sampai mencaci dan sampai membuli Jangan sampai ya Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka Mudah-mudahan ada jalan terbaik Ada jalan keluar yang terbaik Untuk rumah tangga mereka berdua Berikutnya juga persahabatnya Lagi ramai dia Pembicaraan soal si kejora Yang berangkat umroh Ini ada sebuah artikel Lesti Kejora dikatakan tengah pergi umroh, sang pedangdut tak mengajak suaminya Rizky Bilar untuk ibadah tersebut. Rizky Bilar disebut tak bisa ikut karena satu alasan, sang artis ingin memenuhi panggilan kasus tuduhan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilayangkan Lesti Kejora. Kan memang gak bisa Rizky juga ikut jika diajak karena dia sedang dan akan ada pemanggilan ujar pengacara Rizky Bilar, adek Erfil Manurung saat dihubungi via pesan singkat hari Selasa tanggal 11, bulan 10, 2022. Dan tentunya, ya banyak juga tanggapan komentar yang diberikan. Diantaranya dari akun, Nonem Anuskora non mengatakan Dulu diajak naik haji, bilangnya nggak bisa karena ada urusan Ternyata, oh ternyata nonton bola Dai Pas punya duit lagi Bukannya buruan ke Tanah Suci, eh duitnya kepake ke hotel Sekarang mau ikut, maaf lu nggak diajak Wow, ini lagi ramai banget ya, Rizky Bilar Itu tentunya nggak diajak oleh Bunda Lesti Kencioran Kemudian, disimak juga bersama ya Kembali, tentunya lagi ramai pembicaraan Bang Ricardo sinaga yang saling sindir dengan Rizky Bilar. Dua jam yang lalu, Bang Ricardo mengunggah sebuah kalimat di IG pribadinya. Yang salah sambung si HP. Yang ngerasa si HP. Yang komen si HP. Yang ngapus si HP. Yang kena si HP. Terus yang dikejar-kejar gue. Lagian ya, kalau nggak ngerasa ngapain komen. Terus kenapa dihapus. Ini menanggapi soal komentar Rizky Billar yang tentunya sudah dihapus bersahabat ya. Kita lihat juga tanggapan Bang Ricardo Sinaga di unggahan selanjutnya. Presiden Jokowi aja gue kritik. Sambo apalagi. Ratusan tulisan gue soal dia. Apalagi cuma rempahan biji ketumbar kayak lo. Jangan bikin gue gak nyaman. Just don't. Itu kalimat yang diposting oleh Ricardo Sinaga. Saling sindir antara Rizky Bilar dan Bang Dodo. Mudah-mudahan bersahabat ya, tidak ada lagi percekcokan seperti ini. Kita harap mudah-mudahan adem ayam saja untuk masalah ini. kasihan sama Bunda Lesti Kejora, kita selalu terharu ketika melihat postingan Bunda Lesti dan Abang L. Doakan support dan dukung yang terbaik. Berikutnya kita simak juga bersahabat ya, ini pernyataan langsung dari AKP Norma Dewi mengenai permasalahan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Keadilan, kebenaran harus ditegakkan, persahabat, ya. Masih berjalan juga untuk proses permasalahan KDRT ini, persahabat, ya. Mudah-mudahan ada titik terang, persahabat, ya, dari permasalahan ini. Kita simak juga di beberapa tanggapan, yang di ini, dari akun ambar Tisolo mengatakan, Ibu Nurma sebagai seorang ibu juga pasti tahu apa yang dirasakan Lesti. Semoga ibu akan berisikan bijak dalam kasus ini Salam hormat buat ibu polisi Masya Allah Mudah-mudahan ya Sekali lagi Mudah-mudahan ada titik terang dari permasalahan Lesti Bilar Selanjutnya juga kita simak persahabat ya, kembali viral Ini kabar yang sangat-sangat viral Mengenai tentunya postingan status di Instagramnya Rizky Bilar Persahabat ya. Kak Marisha Ica bocorkan status Iga Rizky Bilar. Dan Marisha Ica pun mendukung Lesti karena dulu pernah merasakan apa yang Lesti rasakan. Instagram story yang ditunjukkan Ica terdiri dari tiga buah tulisan persahabat ya Rizky Bilar menuliskan soal adanya seseorang yang tak ia sebutkan. Namanya, melakukan perbuatan yang tak baik kepadanya. Itu kalimat tentunya postingan status Rizky Bilar warganet atau netizen ya, berharap Rizky Bilar memenuhi panggilan kepolisian biar tak makin hancur namanya mudah-mudahan ya Rizky Bilar hari Kamis nanti bisa hadir dan memberikan pernyataan saat diperiksa oleh kepolisian kita tunggu saja informasi terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.